Halo teman-teman, hari ini kita mau bermain petualangan you know. kakek dan anak pramuka. Nama kakek ini yaitu Carl, dan anak pramukanya bernama Russell. Langsung aja yuk, kita mulai petualangan. Kayaknya kita dikejar deh sama pasukan pesawat ini. Mereka mau mecahin balon-balon di atas rumah kita supaya rumahnya jatuh. Kita tembak aja yuk. Ayo kejar. Ayo kejar teman-teman. Kita harus ledakin pesawatnya supaya mereka ngegap kita lagi. Oke okay, teman-teman. Kita udah berhasil ledakin pesawatnya satu, berarti tiga pesawat lagi nih yang harus kita ledakin. Yuk, kita kejar lagi. Nah, ini nih, kita harus ikutin pesawatnya dari belakang supaya kita gampang buat nembaknya. Jadi, kalau misalnya kita dari belakang, kita gak bakalan kena tembak, teman-teman. Yuk, kita kejar lagi. Du -du -du sekarang udah dua nih pesawatnya yuk kita cari sisanya terus tembak ya teman-teman doh -teman. ah, atas nih dor dor wah lincah banget ya pesawatnya terbang kita harus kejar terus ya teman-teman yes berhasil satu lagi ayo kita cari kemana ya dia oh itu ayo tembak kejar. Ayo ayo ayo semangat, kita kejar. Tembak terus teman-teman. Sampai meledak. Asapnya udah keluar tuh. Ayo tembak terus. Yes. Akhirnya kita berhasil. Wah, wah, kita masih ditembakin teman-teman. Waduh. -teman. rasanya jatuh. Oke, okay, teman-teman, jadi gini ceritanya. Kakek Mau mindahin rumahnya ke atas air terjun, temenin sama Rasel Kenapa ya kakek mau mindahin rumahnya? Jadi dulu nenek pernah punya impian ingin tinggal di atas air terjun, tapi kakeknya tidak punya uang sebab kakek hanya seorang penjual balon. Terus kakeknya berinisiatif buat bawa rumahnya itu terbang menggunakan balon-balon yang banyak banget saking banyaknya balonnya rumahnya bisa terbang tapi sayang sekali neneknya pergi meninggalkan kakek lebih dulu neneknya sudah meninggal teman-teman tapi kakek tetap ingin mewujudkan impian nenek untuk tinggal di atas air terjun ditemenin sama rasel ini itu anak pramuka yuk temen-temen kita bantuin kakek buat bawa rumahnya ke Eta Jun di video selanjutnya ya jadi jangan lupa subscribe